Buah semangka adalah salah satu jenis buah yang berukuran besar dengan nama ilmiah Citrullus lanatus. Dalam bahasa Inggris, buah semangka disebut dengan watermelon. Buah yang pada awalnya berasal dari benua Afrika bagian selatan ini merupakan keluarga suku timun-timunan, cucur bitaceae, seperti buah labu, buah melon, dan ketimun. Buah semangka pada umumnya dapat dimakan segar atau diproses menjadi jus semangka. Buah semangka yang mengandung gizi dan kadar air yang tinggi namun rendah kalori ini merupakan makanan ataupun minuman yang sangat menyegarkan dan bermanfaat bagi kesehatan manusia. Beberapa manfaat buah semangka bagi kesehatan manusia diantaranya adalah mengendalikan tekanan darah, mencegah dehidrasi, mengatasi peradangan dan mengurangi nyeri pada otot. Kandungan gizi buah semangka, watermelon. Buah semangka mengandung beberapa jenis vitamin, mineral dan senyawa tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Berikut ini adalah kadar vitamin dan mineral yang, yang terkandung dalam setiap 100 gram buah semangka. Jenis nutrisi, gizi pada semangka, kalori, karbohidrat, air, protein, gula, serat, lemak, vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B1, vitamin B2 vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B9, vitamin B12, kolin, kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, potasium, sodium, seng, tembaga, manganis, selenium. Manfaat semangka untuk kesehatan tubuh. Selain menyegarkan dan melepaskan dahaga karena kandungan air yang banyak dalam semangka, berikut ini adalah sejumlah manfaat semangka untuk kesehatan. 1. Menyehatkan Jantung Khasiat buah semangka yang pertama adalah menyehatkan jantung. Selain tomat, semangka menjadi salah satu buah yang sangat kaya likopen. Likopen adalah karotenoid, salah satu jenis antioksidan yang dapat mencegah kerusakan tubuh dan sel akibat radikal bebas. Selain itu, likopen juga dapat melindungi tubuh dari kolesterol jahat yang memicu penyakit jantung koroner. Khasiat ini didukung oleh sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa likopen baik untuk menjaga kesehatan jantung. 2. Menangkal Radikal Bebas Semangka adalah sumber likopen yang luar biasa. Kandungan likopen ini menjadikan manfaat semangka sangat bagus untuk kesehatan jantung dan tulang. Karena likopen berfungsi sebagai antioksidan. Sebagai antioksidan, kemampuan likopen sangat menakjubkan untuk menetralisir molekul radikal bebas yang dapat merusak sel dan jaringan tubuh. 3. Mencegah Dehidrasi Semangka adalah salah satu buah dengan kandungan air yang sangat tinggi. Maka tak heran jika buah ini sangat disukai di wilayah tropis dan menjadi buah favorit saat musim panas di negara empat musim. Berkat kandungan air yang sangat tinggi, khasiat buah semangka membuat seseorang terhindar dari dehidrasi dan rasanya tentu lebih enak daripada air mineral biasa. 4. Mengatasi dan Mencegah impotensi Beberapa penelitian menunjukkan bahwa manfaat semangka sebagai obat kuat alami untuk pria. Ini karena makan semangka dapat memberikan efek yang sama seperti Viagra, bisa mengobati impoten, dan mencegah impoten, demikian penuturan Dr. Bimu Patil, Direktur Texas A dan Ams and Vegetable Improvement Center di Cholege Station yang dilansir Science Daily. Kelebihan dari semangka adalah tidak menimbulkan efek samping seperti yang sering terjadi jika seseorang mengonsumsi obat kuat. Tidak hanya daging buahnya, manfaat kulit semangka dapat membantu mengatasi disfungsi ereksi ringan hingga sedang. Kekuatan penambah libidonya berasal dari asam amino citrulline yang terkandung di kulit. 5. Mencegah asma. Menjadi salah satu antioksidan yang berperan penting, likopen dapat membantu reaksi tubuh terhadap dingin dan flu. Hal yang lebih menarik adalah antioksidan diyakini bisa mengurangi asma pada anak-anak. Khasiat buah semangka juga memungkinkan penderita asma bisa bernapas dengan lebih baik. Sebuah penelitian yang dilakukan pada 17 orang dewasa penderita asma menunjukkan bahwa likopen memiliki efek terapeutik pada asma. Jika asupan likopen ditambah vitamin A yang cukup akan semakin bermanfaat bagi penderita penyakit asma. 6. Mengontrol diabetes Saat Anda mengonsumsi semangka, ginjal mengubah satu asam amino, l citrulline menjadi asam amino lain, L-Arginine. Dua asam amino ini memiliki banyak manfaat kesehatan, tidak sedikit digunakan mengontrol diabetes. Penelitian menunjukkan bahwa manfaat semangka dapat mengatur metabolisme glukosa dan sensitivitas insulin karena kandungan suplementasi L-Arginin. Meskipun Anda mungkin tidak bisa mendapatkan sebanyak asam amino dari semangka seperti yang ada pada suplemen, perlu dicatat bahwa makanan yang mengandung senyawa ini dapat menjadi bagian yang bermanfaat dari diet yang dirancang untuk melawan diabetes. 7 mencegah batu ginjal khasiat buah semangka sangat membantu dalam membersihkan endapan beracun di ginjal karena mengandung banyak kalium dalam buah ini selain itu semangka juga membantu mengurangi konsentrasi asam urat dalam darah sehingga mengurangi kemungkinan kerusakan ginjal dan pembentukan batu ginjal karena kandungan semangka yang memiliki banyak air buah ini dapat mendorong buang air kecil yang sekali lagi bermanfaat untuk membersihkan ginjal Kandungan antioksidan dalam semangka juga dapat menyehatkan ginjal untuk waktu yang lama. 8. Menurunkan tekanan darah tinggi Menurut penelitian yang telah diterbitkan dalam The American Journal of Hypertension, bahwa manfaat semangka dalam bentuk ekstrak dapat menurunkan tekanan darah tinggi pada orang gemuk yang menderita hipertensi. Ini karena jumlah kalium dan magnesium yang ada dalam semangka sangat bermanfaat dalam menurunkan tekanan darah. Kalium dianggap sebagai vasodilator yang berarti melepaskan ketegangan pada pembuluh darah dan arteri sehingga merangsang aliran darah dan mengurangi stres pada sistem kardiovaskular. Karotenoid dalam buah ini juga mencegah pengerasan dinding arteri dan vena sehingga membantu mengurangi tekanan darah dan kemungkinan pembekuan darah, stroke, serangan jantung, dan aterosklerosis. Tidak hanya dagingnya Manfaat kulit semangka juga dapat menurunkan hipertensi karena kandungan citrulline terkonsentrasi dalam kulit semangka. 9. Mencegah kanker. Sebuah penelitian yang dipimpin oleh Dr. Laura Bowers, Departemen Gizi, University of North Carolina di Chapel Hill, AS menunjukkan bahwa insulin-like growth factor (IGF) atau faktor pertumbuhan seperti insulin yang lebih rendah penting untuk mengobati kanker. Manfaat semangka juga membantu menurunkan insulin yang sering menjadi faktor utama kanker memburuk. Semangka telah mendapatkan banyak perhatian dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena tingkat likopen dalam semangka, senyawa fitonutrien karotenoid yang semakin dipercayai berhasiat sebagai pencegah kanker. Likopen telah terbukti secara signifikan mengurangi risiko kanker prostat, payudara, usus besar, paru-paru, dan endometrium. Secara keseluruhan, antara potensi antioksidan dari vitamin C, sifat antitumor dari cucur bitacin E dan efek likopen, semangka adalah buah anti-kanker yang bagus. 10. Mengurangi risiko kolesterol khasiat buah semangka dapat membantu mengurangi kolesterol dan menjaga jantung terhindar dari berbagai kondisi berbahaya karena serat dalam semangka bersama dengan vitamin C, karotenoid, dan kalium. Sebuah penelitian di tahun 2014 menyebutkan bahwa likopen, yang termasuk dalam karotenoid ditemukan melimpah dalam semangka dapat meningkatkan fungsi jantung. 11. Meningkatkan kekebalan tubuh. Manfaat semangka juga dapat meningkatkan kadar arginin, asam amino penting yang digunakan untuk sintesis oksida nitrat. Oksida nitrat tidak hanya membantu melebarkan pembuluh darah agar peredaran darah tetap lancar dan mengurangi risiko tekanan darah tinggi, tetapi juga bekerja dalam mengatur sistem kekebalan tubuh. Buah semangka juga merupakan sumber vitamin C, mikronutrien utama yang berfungsi ganda, yakni bertindak sebagai antioksidan dan meningkatkan kekebalan tubuh untuk menjaga tubuh sehat dan menangkal penyakit kronis. Antioksidan juga dapat membantu melawan radikal bebas dan melindungi sel terhadap kerusakan dan stres oksidatif. 12. Meredakan nyeri Buah semangka mengandung banyak vitamin C yang telah terbukti dapat melindungi tulang rawan dan tulang, membantu dalam perbaikan tendon dan ligamen dan membantu mempercepat penyembuhan luka. Kalium dan Magnesium, dua nutrisi yang juga ditemukan dalam semangka, juga penting untuk pemulihan otot dan meredakan rasa sakit. Kalium, secara khusus bisa membantu pencegahan kram otot setelah olahraga dan membantu penyembuhan cedera lebih cepat. 13. Membantu membuang racun. Semangka adalah buah yang mengandung banyak air, bahkan diperkirakan memiliki sekitar 91% air, yang dapat membantu detoksifikasi, membuang racun, dan membersihkan tubuh dari kelebihan cairan, menghilangkan kembung, dan bengkak. Kandungan kalium dan magnesium dalam semangka juga penting untuk membantu detoksifikasi. Kalium berfungsi sebagai elektrolit, meningkatkan peredaran darah sambil mengatur aliran darah, dan tingkat hidrasi dalam tubuh, yang memungkinkan oksigen mencapai sel-sel. 14. Menyehatkan mata Kandungan beta-karoten, vitamin A, vitamin C, lutein, dan zeaxanthin dalam semangka merupakan nutrisi penting yang dapat membantu menjaga kesehatan mata. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kekurangan vitamin A yang serius dapat menyebabkan degenerasi makula, suatu kondisi yang ditandai dengan penebalan kornea yang pada akhirnya dapat menyebabkan masalah pada mata dan bahkan kebutaan. Semangka merupakan sumber beta-karoten, merupakan bentuk vitamin A yang ditemukan dalam tanaman. Cukup mendapatkan beta-karoten dalam makanan Anda konsumsi dapat membantu dalam mencegah degenerasi makula, penyebab utama kebutaan terkait usia. 15. Membantu menurunkan berat badan, semangka mengandung sedikit kalori, yang menjadikan buah ini sebagai makanan untuk program penurunan berat badan yang sehat. Semangka memiliki manfaat penurunan berat badan karena menimbulkan rasa kenyang dan mencegah keinginan untuk banyak makan. Menurut sebuah penelitian di tahun 2019 yang diterbitkan dalam Nutrients menemukan bahwa makan semangka meningkatkan manajemen berat badan adalah dengan meningkatkan rasa kenyang dan respons glukosa dan insulin postprandial. 16. Meredakan asam lambung. Manfaat jus semangka juga sering dikonsumsi untuk mengurangi gejala asam lambung. Semangka adalah bagian dari diet GAPS, diet yang membatasi karbohidrat, yang dirancang untuk membantu menyembuhkan penyakit pencernaan dan mengurangi peradangan. Buah ini diyakini menenangkan saluran pencernaan dan mengatur tingkat PAH sambil mengurangi peradangan dan produksi asam di seluruh tubuh. Namun, kandungan fruktosa, gula alami dalam semangka dapat memicu ketidaknyamanan pada orang yang sensitif terhadap makanan FODMAP tinggi diet yang menghindari makanan berkarbohidrat 17 meredakan mulas saat hamil buah semangka dapat meringankan mulas suatu kondisi yang sering terjadi selama kehamilan buah ini juga dapat membantu meringankan morning sickness atau mual di pagi hari tak hanya itu Berbagai kandung mineral dalam semangka dapat membantu mencegah kram otot di trimester ketiga. 18. Mencegah penuaan. Semangka merupakan sumber vitamin C, nutrisi yang penting untuk sintesis kolagen. Kolagen berfungsi menjaga kulit tetap kenyal. Menurut sebuah penelitian di Jerman, likopen dan beta-karoten berfungsi melindungi kulit dari sengatan sinar matahari. Beta-karoten juga dikenal dapat mencegah kondisi kulit tertentu seperti psoriasis dan vitiligo. Sedangkan vitamin A dalam semangka adalah nutrisi penting lainnya yang membantu kesehatan kulit dengan mencegah radikal bebas penyebab penuaan, memperbaiki, dan membentuk sel-sel kulit baru. Tak bisa dibayangkan, kulit mungkin akan tampak kusam dan terkelupas jika tanpa nutrisi ini. 19. Mencegah jerawat Kelenjar sebaceous di kulit berfungsi mengeluarkan minyak yang bisa mengganggu dalam menjaga kulit tetap cerah. Semangka memiliki vitamin A yang dapat membantu mengurangi ukuran pori kulit dan jumlah minyak yang dikeluarkan kelenjar sebaceous. Itu sebabnya semangka dipercaya dapat membantu mengatasi jerawat karena sifat-sifat ini. 20. Membantu pertumbuhan rambut Selain vitamin C yang dapat menyehatkan rambut, Kandungan arginin, asam amino, dalam semangka dapat melancarkan sirkulasi darah di kulit kepala yang membantu pertumbuhan rambut. Semangka secara alami mengandung banyak citru lain yang meningkatkan kadar arginin dan karenanya baik untuk meningkatkan pertumbuhan rambut. 21. Menyehatkan gusi Tubuh yang kekurangan vitamin C akan menyebabkan gusi berdarah dan radang gusi. Kondisi ini dapat dicegah dengan mengonsumsi buah semangka. Ini karena kandungan vitamin C dalam semangka dapat menjaga kapiler dan gusi tetap sehat. Selain itu, kandungan semangka ini juga dapat membunuh bakteri di mulut yang dapat menyebabkan penyakit gusi dan infeksi gusi lainnya. 22. Menyehatkan tulang Vitamin C sangat berperan penting karena nutrisi ini baik untuk kesehatan tulang dan membantu penyembuhan luka. Sebuah penelitian di Swiss menunjukkan bahwa mendapatkan suplemen likopen, terkandung dalam semangka, dapat mencegah osteoporosis dan patah tulang. Vitamin A dalam semangka juga terkait dengan pertumbuhan tulang. 23. Meningkatkan Energi Manfaat jus semangka dapat membantu produksi energi dalam tubuh karena semangka sebagai sumber vitamin B buah ini juga rendah kalori, tinggi energi, dan dapat membantu tubuh tetap aktif. Alasan lain mengapa kita harus makan semangka adalah karena kandungan kalium di dalamnya. Kalium adalah elektrolit yang membuat tubuh tidak merasa lelah setelah beraktivitas seharian. 24. Mengurangi kabut otak Brain fog, manfaat jus semangka membantu tubuh tetap berfungsi dengan baik karena buah ini mengandung banyak kalium. Perlu diketahui, kadar kalium yang rendah dalam tubuh dapat menyebabkan gangguan mental dan kebingungan karena tanpa kadar mineral yang sangat penting ini, sinyal-sinyal listrik yang menggerakkan otak terganggu. Kondisi tersebut pada akhirnya menyebabkan brain fog atau kabut otak. Kabut otak adalah gangguan pada otak yang dapat membuat penderitanya merasa seolah-olah proses berpikir, memahami, dan mengingat tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 25. Meningkatkan kinerja olahraga. Selain meningkatkan libido, lain dalam semangka juga dapat meningkatkan kinerja atletik. Asam amino ini berfungsi meningkatkan pelebaran pembuluh darah. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa suplemen lain bisa meningkatkan suplai oksigen ke otot yang berpotensi meningkatkan kinerja olahraga.